Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ngaos, ngobrolan anak zaman sekarang, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dengan saya Hasan Mawardi. Pada kesempatan ini, saya akan berbicara tentang ujian. Pernah Pernahkah kawan-kawan, teman-teman ngawas yang dirahmati Allah Ada e, di antara kita atau sahabat-sahabat kita Yang e, merasa gelisah ketika ujian tiba Atau bahkan e, sebagian saya pernah melihat Setiap ada ujian dia selalu meriang, selalu demam, selalu sakit Mungkin teman-teman Ngaos e, juga pernah melihat atau menemukan kasus seperti ini. Kenapa kira-kira bisa terjadi seperti ini? Ya, Ada sebelum ujian sehat, tapi ketika ada ujian dia mendadak meriang. Ya. Dan apakah kondisi ini normal atau wajar atau tidak wajar? teman-teman sekalian, eh, saya eh, saya pribadi eh, ketika ada ujian ada perasaan eh, gemetar, perasaan eh, takut tidak lulus misalnya ya, eh, ada kecemasan, ada stres di situ dan saya kira ini sangat wajar sekali, karena ketika saya tanya beberapa kawan-kawan, juga mereka mengalami kondisi yang sama: ada sedikit ketegangan, ada kesedikit uh, stres, bahkan ya. Tapi ujian itu mau tidak mau harus dijalani oleh seorang peserta didik, oleh seorang murid, kalau mau naik kelas, ya tidak mungkin. Uh, Seseorang peserta didik yang duduk di kelas e, 2 SMP misalnya bisa naik ke 3 SMP atau dari SMP mau pindah level ke SMA tapi tidak mau ujian. Ujian dengan segala bentuknya, tidak mesti UT, UAS atau bentuk ujian-ujian yang kita kenal pada umumnya. Ya. Tanpa ujian tidak bisa kita naik level dalam hidup ini karena itu ujian sesuatu yang harus kita hadapi dan ketika kita berhasil menjalaninya berhasil me apalagi hasilnya sangat memuaskan maka stres itu akan berubah menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri yang tidak mungkin kita rasakan, kita temukan kalau kita menghindar dari sebuah Ujian jadi ujian itu sesuatu yang seharusnya kita cari, ya, seperti teman-teman yang ingin uh, menguji kemampuan bahasa, misalnya mau mem berani membayar ujian tupel", berapapun ya, karena apa? Karena ingin tahu level bahasa Inggrisnya di mana atau twaffle ya, untuk bahasa Arab. Ya. bayar pun mau gitu ya jadi e, bagi orang yang mengetahui fungsi sebuah ujian fungsi sebuah tes justru dia akan mencari sehingga dia tahu level dia sekarang sudah ada di mana ya. Nah kenapa ada orang yang tidak hampir sampai misalnya sakit Ya, atau stres berlebihan ketika menghadapi ujian, ya teman-teman Ngaos mungkin bisa bisa memprediksi langsung kenapa orang gemetar ketika menghadapi ujian. Ada sebaliknya, mungkin ada kawan-kawan kita yang ketika ada ujian dia santai-santai saja, ya dia santai tidak tidak memikirkan apapun seakan-akan. Lulus ya, syukur nggak lulus juga nggak apa-apa ya. Jadi, menghadapi ujian itu ada orang yang sangat ketakutan, ada orang yang super santai, sehingga tidak mempersiapkan apapun untuk menghadapi ujian itu ya. Dan ada orang yang ya berada pada posisi harap dan cemas, ada semacam kecemasan ya. Jangan-jangan saya tidak bisa maksimal menjawab menyelesaikan soal-soal ujian itu. Ya. Ada juga perasaan optimis karena saya selama ini sudah mempersiapkan diri dengan maksimal. Ya, apapun yang terjadi, Bismillah. Ya. Nah, ini dalam dalam dalam teori tasawuf disebut ya posisi binel hauf warroja antara harap dan cemas. Dan ini menurut saya kondisi yang terbaik. Karena kalau terlalu pede, ya terlalu percaya diri, saya pasti bisa. Ini gampang, pelajaran ini sangat mudah bagi saya. Pasti saya 100 atau dapat nilai A ya, karena ada kesombongan, dia tidak mempersiapkan, dan karena dia merasa uh, sangat bisa, dia mengerjakannya tidak hati-hati sehingga melakukan beberapa kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak dia lakukan. Ujung-ujungnya dia tidak maksimal hasil ujiannya. Teman-teman, mongs -teman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin disampaikan dari tema ini adalah bukan konteks ujian sekolah sebetulnya tadi hanya sebuah pengantar bahwa ujian sekolah itu mau tidak mau, suka tidak suka harus dilewati oleh para peserta didik ya. ada ujian yang lain yang di luar sekolah yaitu sekolah semesta ini ya sekolah alam ya. kita menghadapi berbagai ujian yang yang uh, sesuai dengan level masing-masing ya. Ada sebagian orang ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi ujian, dia berkeluh kesah dan menganggap dirinya tidak mampu melewati semua itu. Mundur teratur, ada perasaan pesimis ya. Ketika sebuah cobaan atau sebuah ujian datang menghampiri Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, eh, sahabat-sahabat ngawas eh, perlu dikasih catatan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Mereka sebaik-baiknya Tuhan, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Tahu. Ya, seorang guru yang bijaksana dia tidak mungkin memberikan soal yang tidak sesuai dengan perkembangan murid-muridnya tidak mungkin anak SD diberi soal-soal ujian SMP ya itu namanya uh, sebuah kezaliman ya menguji seseorang di luar kemampuannya ya, kecuali untuk kasus tertentu anak yang memang memiliki kemampuan di atas rata-rata sangat mungkin bisa ya anak uh, usianya SD tapi dia sudah mampu mengerjakan soal-soal SMP bahkan SMA. Tapi secara umum seorang guru bahkan kelas 1 tidak mu, tidak diberikan soal-soal untuk kelas 2 dan kelas 3. Itu seorang guru yang bijak. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan kebijaksanaannya, dengan keadilannya tidak mungkin memberikan beban, memberikan ujian kepada seseorang di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menekan, membebani ya seseorang di luar batas kemampuannya. Artinya apa? Sahabat-sahabat ngawas yang dirahmati Allah, ketika sebuah ujian datang kepada kita, itu berarti memang kita layak menghadapi ujian itu. Semakin tinggi pohon, terpaan anginnya semakin kencang. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda bahwa kami para nabi adalah orang yang paling berat ujiannya. Artinya semakin tinggi level seseorang, ujiannya akan semakin tinggi juga ya. Jadi, eh, jangan eh, merasa pesimis, apalagi berperusaha kepada Allah Subhanahu SWT, merasa eh, Tuhan tidak adil. Kenapa si A begini, saya kok begin enggak eh, seperti mereka ya. Dan cuma bedanya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, antara ujian sekolah dengan ujian kehidupan ini. Kalau ujian sekolah itu, kita belajar dulu satu semester, baru ujian atau satu hari belajar. Ya, satu tema kita belajar, kemudian kita akan dikasih ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Jadi, belajar dulu, baru ujian. Sementara ujian dalam kehidupan ini sebaliknya, ya, dikasih ujian dulu, baru kita diberi pelajaran-pelajaran. Ya. Kita, misalnya mencoba berjualan ternyata gagal ya ini sebuah ujian ya dan kegagalan itu kalau kita bisa mempelajarinya kenapa sih gagal apa sih yang salah ya faktor saya atau faktor di luar diri saya ya nah kegagalan ini akan mengantarkan seseorang untuk paling tidak tidak mengulangi kesalahan yang sama dan kemudian uh, menjadi uh, bisnisnya uh, sukses ya karena uh, berbagai pertimbangan berbagai pengalaman mengajari dia agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan ya uh, jadi kembali lagi ke ujian tadi ya jangan pernah takut ujian ya Jangan pernah takut ujian uh, suka tidak suka ya ujian itu harus kita hadapi kalau teman-teman mau naik level ya tapi kalau mau kalau mau begini-begini saja ya ya enggak ada masalah semuanya adalah pilihan kita ya semua adalah pilihan kita. Setelah kita, ketika ada ujian datang kepada kita, kita berusaha menghadapinya dengan kesabaran, dengan rasa optimis, lalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi kemampuan menyelesaikan segala permasalahan dan ujungnya pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal apapun yang terbaik ya Mintalah kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala kita hanya mampu berusaha dan kita tidak tahu apa sebetulnya yang terbaik bagi diri kita ya Keterbatasan pengetahuan kita kadang-kadang kita terjebak pada anggapan bahwa sesuatu itu baik bagi kita sehingga kita sangat mengharapkannya padahal tidak demikian atau sebaliknya, kita menganggap sesuatu itu tidak bermanfaat bagi kita, tapi justru manfaatnya sangat banyak bagi kita. Asa antak rahusayyan wahwa khairul lakum. Asa Terkadang kita membenci sesuatu, padahal itu manfaatnya besar bagi kita. Kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu, tapi justru tidak ada kebaikan pada diri kita. Jadi ada musibah, ada ujian, hadapi, jalani tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap berdoa memohon wa bina ahluh ya Allah, berikanlah yang terbaik bagi saya. Ya. Seperti itu saya kira eh, untuk, pertem untuk pertemuan kita kali ini, wabillahal muawwidillakau itorik, wassalamu alaikum, warahmatullah, wabarakatuh.